berikanlah jawaban uraikanlah simpulan biar tenang jiwaku setelah kasih lama berlalu tidak mungkin ku lupa perjanjian kita di bawah rumput mampu Kala bulan sedang berlalu, oh, oh, oh. mengapa terjadi perpisahan? Lalu pada teman Pada semua Rindu Rindu serindu rindunya Namun engkau tak peduli Whoa. Oh, oh, oh. Di kala hatiku terlukis namamu, kalau memang tiada jodoh apa lagi. Aku heboh, aku malu pada teman, pada semua. or something Apa daya.